Ini berapa lama mas kalau kita mau bercepat? Paling sampai cepat di sini Empat hari, tiga hari bisa nggak? Opo pertama kali opo? orang Orang ibumu ibumu ngamuk pamit Kok kayak keluar di luar. Luar ya, luar banyak Enggak usah ikut semua ikut semua Saya kira masih akan seperti ini ya terus ada, like. area yang memang karena banyak nanti saya juga yang masuk ke kita juga yang kalau perlu ada nanti kita share aja ke situ. Mm. <save then> di beberapa tempat yang agak serius ya, karena terima kajaran kemacetan seperti yang ada di sini dari panggung dan kebunan yang tadi lantas sudah bantu tadi Maret 25 jam ya. dengan 24 jam berjalan ini akan kita jaga terus sampai kira-kira ya akhir Maret jam dan pusi curah hujannya makin menurut lalu itu menurut agak nah ketika pusi curah hujan turun nanti segera bantuan Menggunakan itu, saya kira, -kira jumlah peralatan yang ada berarti bisa melakukan kesempatan dua pil khusus di ruas ruas yang memang tingkat lubang atau kedalaman lubangnya agak menghalau diri. Jadi, tidak menghalau tidak tahu tekniknya. Tapi silakan diskusi, gak silakan untuk bicarakan pelakian ini seperti apa, tetapi rasa-rasanya ada dua, sama orang-orang yang mengumum alam, satu karena diperkirakan April juga akan dulu, jika nanti akan kelihatan lubang-lubangnya ini, juga sudah mulai dikebut, dan beberapa lelang kita menjaga mulai dikebut. Ini sudah berkontrak semua Ini sudah berkontrak, Pak Bu. Jadi secara total ini yang tadi, ya, yang tadi sampai yang lewat tadi itu yang ditanggung di kilometer jasailan memang tadinya rencana awal april saya minta mendapatkan uh, dari Jakarta jasailan itu terus yang ini yang berjalan yang kemarin sudah di, ada uh, ya di KM 11 ini kemarin ini di dua ini KM sebelas juga memang uh, udah buka satu sisi ini nanti kita buka nanti yang sisa lain kita saya sudah mencapetkan menambah alat terus yang ada alat digeser yang tadi leveling tadi Pak di kilometer 39 sampai 43 nanti kita pindah dari Pelebaran ke parah sudah selesai sampai pindah-pindah finisher-nya sudah disatakan mulai dari 39 sampai 43 kalau yang lain juga ya guli tapi kan kalau dia mau bekerjakan ini sudah satu segmen gitu ya? iya, satu sisi aja kemarin nggak apa-apa, tapi masuk kerjaannya kalau dia cor, itu cornya baru seret gitu kan? iya, itu segitu nanti itu bisa dikerjakan dan kelihatan apa namanya memang itu segmen itu jalan-jalan itu, itu, itu malah bagus sekali langsung selesai. <tuk> Tapi kalau agak lompat-lompat, menurut lompat, saya yang tingkat kedalaman lubangnya ini oh, agak dipatroli nah, tinggi, untuk sementara sambil menunggu kita bisa masuk. Mungkin ya. Sampai kita bawa mas, kami akan ada mobil patroli juga. Okay. Saya sudah minta bantuan jasa marga, ini okay. kan tabalan satu satunya produknya. Selain dasar-dasar, yang betulnya fast track. kalau Walaupun fast track kan dalam arti kalau untuk yang biasanya selama ini kan kita cuma apa kayak pakai kan ini pakai okay, tanah kalau ini kita pakai tambalan beton mentas oh, gitu ya. Mas itu yang asal-asalan kalau iya. buat sementara dan oh, iya. betul. Yeah. kalau pertanyaannya Pak tadi ya. Yeah. Tabut di desa biru itu ada masalah yeah. ya. Itu as soon yeah. as possible gitu ya. Maaf kira-kira gitu maksud saya. kita agak sedikit melupakan hari kerja berapa hari ini? Agak melupakan hari kerja. Saya khawatir kalau nunggu Senin Jumat ya. Jadi maksud saya untuk kontak ini, kita, terpakai, kita terpaksa tidak libur. Jadi utama evakuasi peralatan kalau bisa lebih lebih cepat. Jadi bisa titipin juga yang di bedus ya tadi yang buraya itu. Uh, tadi saya koordinasikan kita tolong nanti dari MK, utama <tuh> yang membantu bisa dari sisu setiap ada operasi pemberesan jalan di situ selalu ada yang kontrol ini. jadi biar mereka kerjanya konsentrasi, tapi trafiknya ada yang atur. Jadi di sini ruas yang dipakai untuk kerja gitu, dan selalu ada orang yang atur. kan bagian dari pegawai traffic yang di jalan. nanti pinjam apakah sopor PP, apakah yang masih atau kubis. agar kemudian trafiknya tolong enggak kayak tadi yang pasti dia bacakan konsentrasi pekerjaan enggak materi dan saya pikir ada polisi tiba-tiba sambar -tiba, ya, itu seragamnya border tuh bro rene bro aku bilang gitu sampean tak tivi Andanya berangin dari berbagai pegai perusahaan sekaligus natur, ya. jadi, diarahkan aja. Ya mereka mau berhenti, tidak perlu lama. Ya memang pas busi cekrung jadi agak alon-awon gitu ya. Jadi biar langsung tarik, suruh jalan, agak hmm. hmm. hmm. hmm. ya. nah, ya, para gitu. Itu aja, Bu. Nanti mau di para para itu. Dari kami terima, jadi yang sebelumnya memang sudah berjadwal kami bisa alat, MP-nya tadi cuma satu, saya tidak ada dari yang lain. itu nanti, nanti uh, um, sendiri nanti bayi ini aja. Ya, ya, ya, ya. sementara masuk, masih, kaca apa-apa, akan kini-kini rada semangat. Iya, ini agak senang Pak kalau laptopnya tiga hari kami kan sangat sekali enggak bisa gelar, semuanya juga enggak bisa. Iya, juga langsung sampai. Terus umum biasa. Nah, Ngomongannya justru karena kondisi ini masih berlarut, maka kita mesti siaga penuh gitu. Oke, okay. lihat hati Pak. Loh. Bayar lagi? Boten Pak, enggak apa apa sekarang ada Yang padat ya. Cepat ya ini Iya. itu apa udah cepat. Sebenarnya, sebenarnya. Begitu, ya. bisa Toh. Kalau Toh. itu ya itu jauh lebih cepat ya jangan kurang tidak mas jangan jangan itu bekerja ada apa butuh alat apa butuh apa biar lebih cepat. Menurut anda gitu kerja uh, <gadu> Ini target kapan? Target nah, pun, apa? -apa. Ini dia pak. Apa? Terus <tosan> berapa lama mas kalau kita mau percepat? Paling satu jaman begini. Satu hari, tiga hari bisa nggak? <tosan> hari ini apa? <tosan> apa? apa? apa? Ya, apa? Hm, nggak cuacanya terlalu. <tosan> <o. Suaranya tosan> ini. Cuaca itu terjadi akal itu ya, sorry ya kalau nggak pasal rata ini silahkan, ini soal manajemen tadi maksud saya dalam kondisi ini kan cuaca bagus nih bisa nggak kayak gini dikebut bisa, nah, maksud saya pas kesempatan kayak gini dikebut dikebut, biar jauh lebih cepat gitu sepanjang hari bangga tiga hari jangan-jangan dua hari pak saya kerjakan, siapa tahu maksud saya, iya iya yeah. Aku sudah melihat video, jatuh ini gitu loh. Ya. <tuk> ini itu bisa orang nggak lihat gitu. <tuk> <tuk> ya itu. Sudah lihat video itu. <tuk> kita lihat dia. Nah, keterampilan tinggi ya. Enggak ada yang <tuk> ngalahin bulan satu ya. Gini santai, santai bro, Pak. Kira-kira gitu. Nah, itu kayak gitu. Coba gitu. coba dilihat semuanya. Harusnya bisa ini. Ya. Allahu Akbar. Hah? Sekon insyaallah enggak usah kok. lagi kalau ini bisa dipercepat kan bergantung ini kan. Ia, iya. Cukup simakan, Mas. Iya. Heeh, suara. Karena kita nanti jangan sampai ada cerita itu. Ya, tergantung cuaca, Pak Ikan Tuan. Bisa Pak Pak oh, seradak di. Nah, sekarang kita angkali. Ya. Mau kita pasang tenda juga, Pak? Hah? Oh, kenapa oh, bisa? Baru, baru proses pabrikasi tenda. Nah, nah, proses pabrikasi nah, nanti selesai selesainya Agustus tendanya. Ya, <laughs> ada <laughs> <laughs> <laughs> nah, tenda biru malah Pak Koyor Desirat Nasar. <laughs> Kita... Ini agak asik muda ya, kalau tidak oh, ya. Oh, sudah. Oh, ya. oh, oh, ya. oh, oh. ya. Kalau di sini masih tidak apa-apa. Ini sudah nanti yeah. di tengah ya. Di Tiongkok itu loh. Yang tingginya minta, ampun bawahnya tidak oh. kelihatan. Sama-sama. <laughs> ya, gelau-gelau. Oh, ya, tidak ya. ya, benar. <laughs> Jadi, kalau kita kalah ya harus. Terus. Oh, ini kan kecepatan Bapak Ini sampai sore kita kejar Ini sampai malam Bapak Ini karena kita ada kalau 25 jam ini jam Tambah 5 jam Tambah 5 jam Dua hari ini 4 Dua hari hari langsung kerja kerja di dalam pakanan yang seperti ini kan inovatif nah, ini harusnya Kalau publik tahu ya, ini sebenarnya jadi, nyambung sampai di sana ya, Bu, ya, jadi, ya, butuh percepatan untuk, apa namanya istilah ini, tulang jadi, ya, jadi, ya, jadi, ya, kita ya, jadi, ya, jadi, ya, jadi, ya, jadi, ya, jadi, ya, jadi, ya, jadi, ya, Tantang lagi 2 hari bisa enggak. Itu hanya butuh uh, kecepatan orang-orang yang terampil dan menambah uh, SDM-nya aja aja. Hmm. Kalau itu bisa dilakukan, uh, sebenarnya ini hanya butuh selama optimum 2 hari berani selesai, maka hari ketiga udah bicar. Macamnya Cuma sehari ya Bu? Sehari. Keringnya berapa lama? Tiga hari ya. Tiga hari. Tiga hari. Masukkan. Masukkan. Wow. Itu kalau kita bicara cerita sementara mungkin Pembukaannya bisa jauh lebih cepat. Nah sekarang kita minta karena saya bukan insinyur, saya tidak mau memaksakan eh, apa namanya kecepatan waktu. Kalau itu nanti mengabaikan teknisnya. Jika kita kualitasnya kita serahkan ada dari balai besar, terus kemudian dari dinas nah, marga provinsi, dari kabupaten biar bantu bagaimana kita lakukan percepatan ini ya kalau SDM-nya bisa ditambah, saya kira lebih cepat karena ini tidak boleh sulit Mencernya juga lebih cepat dan uh, kualitasnya juga kira-kira kita harapkan nanti bagus dengan material yang bagus, sehingga nanti juga akan lebih cepat selesai nah kalau nanti bisa ya setidaknya sementara bisa kita lakukan itu mungkin dari kemacetan kita ya. nah, juga sama Polda dan lalu lintas Gipangi bantu tadi malam gak uji coba 24 jam ditungguin, bisa jalan gitu Ya biar setahun, jelas. Ya. Banjir banjir tadi tidak sama. Banjirnya ada balai besar, sungai tadi yang sudah apa namanya ngecek. Kita uh, minta beberapa titik yang rawan uh, disiapkan. Nanti akan kita lihat aja. Kita pimpin dari Jawa Tengah, diharum. Kita mengkoordinasikan, kita mengkoordinasikan meeting punya di Jawa Tengah. Sehingga kan nanti dari balik saluran sungai, dan di kabupaten, lalu provinsi semuanya kan bisa bergerak. Saya minta titik-titik yang rawanya di mana. Nah, kita upayakan penambahan peralatan agar bisa lebih cepat. Memang agak panjangnya mesti membereskan lulu, karena lulu juga banyak yang problem terkait dengan uh, pengundulan hutan, terus kemudian dua sentimentasi yang tinggi di gitu, lembahnya um, ya, gitu ya dan tandul-tandul yang memang lama uh, cukup tapi peta itulah yang nanti kita mintakan untuk <tuh> segera keluar kalau so, petanya ada, titiknya ada, kita siaga di tempat-tempat itu sambil melihat kondisi cuaca. dan mudah-mudahan kondisi juacanya makin membaik Tapi Maret ini, harus tempel ya, apa apa-apa, gangguannya ke sini ya, PT? gak apa-apa? gak apa-apa tapi ternyata gak buka itu punyanya UPP, Pak. Kementerian peran ke kita, tadi masih berkoordinasi. pusat, Pak, kita minta diatur cara parkirnya. Terus ngobrol para apa? diatur agar apa namanya? Jadi, Oke, yeah. dikontak ya mas <laughs> ya? Siap, bapak. Tantang pusat aja. Diminta pak bup. Ada orang pak bup telepon pak di karya. Halo, wooo! Yang nyekolakan anak saya, wooo! Terima kasih, wooo! Terima kasih, wooo! gua jatuh loh <laughs> pak! nanti nanti kenapa itu mengarah pada apa berapa? Omat, Omat, ya. Pak? Aku tak selama Pak. Ya, <laughs> ya ya ya. Dengan siapa tadi. Di Apa lihat Bapak banyak paku. Oh, <tuk> lama. ya peranta rua nda loh Oh my oh, wow. yeah. God. Terima kasih. pak. pak.